Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, umat Islam mengenalnya dengan nama Imam Bukhari. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah, atau tanggal 21 Juli tahun 810 di Buhoro Uzbekistan. Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis. Beliau bertemu dengan 80 perawi hadis, mengumpulkan dan menghafal 300 ribu hadis. Dari sekian banyak hadis yang beliau dapatkan. Beliau menyeleksinya dengan sangat ketat. Akhirnya beliau menuliskan sebanyak 982 hadis dalam karya besarnya yaitu Al-Jami' Al-Sahih yang kemudian dikenal sebagai Sahih Bukhari.